Gak ada dosa yang tidak dimaafkan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya termasuk syirik syirik itu baru tidak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat mau syirik mau meragukan Allah mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar semuanya asal dia bilang astaghfirullah lazim robbi zalim ya allah saya sudah menzalimi diri saya sendiri maafinlah saya ampunlah dosa saya allah ghafurur rahim allah maha pengampun lagi maha penyayang Pak itu dalilnya bahwa allah pasti maafin allah ghafurur rahim maha pengampun lagi maha penyayang enggak ada yang enggak dimaafin